Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dedi dari Derosa Auto. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita mau update stoknya showroom motornya udah Deri tapi tepatnya bukan showroom motor ya, tapi gudang motor, tempat udah Deri ngejual motor dengan harga bajongan. Karena apa teman-teman, insya Allah harganya rekomendasi dan harganya sangat menjual. Pantengin terus channelnya, pantengin terus videonya. Tolong teman-teman jangan skip-skip. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi maupun referensi. Teman-teman mendapatkan notifikasi-notifikasi video-video terbaru. Oke, kita langsung OTW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, udah dari ketemu ya. lagi. Ya, Pak. Gimana kabarnya sehat? <laughs> Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, <laughs> semoga senantiasa sehat terus ya. Amin, Pak. Itu yang terpenting nah buat teman-teman juga, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangin umurnya, dipermudah segala urusan dan semoga pula rezekinya bertambah luas dan bertambah banyak nilah. Sudah ya. ya. Amin, Pak. Amin ya barakallahu Nah udah kita mau update status juga, eh mau update stok juga ya udah. Ya ya. hmm. Kira-kira, woi, ah. Subhanallah banyak ini karena ah. stocknya nambah nambah nambah banyak, lebaran ruangan lebaran ruangan. <tuh> di udah ini nah. satu bulan bisa sampai delapan puluh sampai seratusan ya bulan Berlagi. kemarin seratus bulan kemarin seratus ya. subhanallah gak merinding lo udah <laughs> lo beneran <laughs> tu merinding lo <laughs> saya lo <laughs> lo luar biasa lah alhamdulillah udah. kali pak ya subhanallah subhanallah nah. semoga dilancarkan usahanya Amin. dijauhkan dari segala musibah dan teman-teman juga sama doa yang sama kepada teman-teman agar supaya bener-bener usahanya dipermudah dan disehatin badannya dan beli motornya di udah dari Ya teman-teman, udah di sini ada angka paling termurah berapa udah? Angka termurah ya empat jutaan. Empat jutaan? Ah. Ya tiga juta ada ada? Tiga jutanya lagi kosong belum. ada, Biasanya sampai ada. Juta pun ada. Nah, itu ah. dia. Tapi di sini gue... hmm. teman-teman yang mau kepo yang nanya dua jutaan atau tiga jutaan hmm. bisa langsung Japri ya. udah ya. Ada yang paling murah sekarang di bawah empat juta ada? Ada di bawah. Ada. Tiga oh. jutaan tuh ada tuh teman-teman ini, ini dia <laughs> yang dicari. <laughs> Dah sebelumnya disebutkan lagi nomor telepon udah. 0857 0857 1470 1470 9566 9566. Ya. Nomor telepon udah dari ada di kolom deskripsi. Hmm. Buat teman-teman yang mau langsung japri, teman-teman bisa langsung klik kolom deskripsi, ada nomor teleponnya, klik aja tersambung dan WhatsApp. Kemudian ya udah ya? ya. Insya Insyaallah udah akan membalas dengan fast respon ya. ya. <laughs> insyaallah insyaallah nah udah mohon maaf nih ini ya. ada motor apa nih udah? motor vario motor vario dua ribu sepuluh dua ribu sepuluh ya empat F ya udah ya ya plat F Pajaknya di bulan empat hidup pajaknya mati nih pak kaleng mati, mati ini getokan ini berapa tahun ah, berapa tahunnya pokoknya pulas dah udah lama ini udah Bajak lama nah hmm. ada berapa tahun tiga tahun lebih di atas lima tahun di atas lima tahun. tahun tapi secara overall kondisinya iya Nah, bang. udah ini matinya lebih dari lima tahun ya Iya, ya, mm heeh. -hmm. tapi atas sama perorangan dah. perorangan. plat F nya, plat F Bogor Pak bumi ini nih. kota kayak ini. kota Bogor mm -hmm. kota ya. nah udah ini tahun dua 2010 dua harganya hmm. berapa dah? ini emang agak keras sedikit ya keras dikit. Nah, cuman ini ya pedagang masih bisa maju harganya lima juta dua ratus lima juta dua ratus dalam uh, kondisi mati mati pajak ya. pasarannya berapa 2010 kalau pajak hidup pasarannya di atas tujuh juta tujuh juta nah, nah ini kira-kira kalau buat ngidupin pajak berapa dah yang ya yang pajak ya sekitar dua jutaan ada dua jutaan Sebenarnya masih masuk masih masuk uh, benar. cuman kalau buat digeser sedikit doang saya masih masuk masih masuk uh, masih di lima juta dua ratus nah lima juta dua ratus masih ya. bisa nego ya daya lima juta dua ratus harga nah. terbaik <laughs> udah nah tapi secara overall kondisinya masih hmm. cukup layak ya teman-teman hmm, masih ada minus ke sedikit, sedikit ada lecet-lecet lecet, ya daya. Oh. tapi untuk overall mesinnya enggak ada masalah dah aman lah aman ya paling servis aja ganti oli ya daya ya betul-betul nah ini udah nih hmm. nah tapi sebelumnya teman-teman kita mau mau mendengarkan penjelasan dari udah UDA. hmm. udah alasan kenapa teman-teman tuh harus beli di sini, udah menggaransikan untuk surat-suratnya gimana, dah? Kalau buat surat kita menggaransikan kalau seandainya terjadi apanya surat palsu apa surat gimana ya enggak asli nah, gitu. Ya? nanti bisa dikembalikan aja ke sini uangnya akan uang ya? dikembalikan dibalik kembalikan 100%, 100%, persen. Tidak 100% tanpa, potong, dipotong, ya? tanpa dipotong, tanpa dipotong. Ya. ya kalau terjadi kalau terjadi uh, tapi Insya Allah selama ini aman aman soalnya sebelum unit masuk kita pasti udah cek semua pasti sudah cek up nah, saya udah, udah ya? Surat, ya Nah teman-teman berikut tadi penyampaian dari uda. Hmm. nah udah satu lagi nih hmm. stok motor apa nih dah Mioje. Mioje. Ya. Ini Mioje warna putih dan merah ya. Hmm. Tahun berapa nih dah? 2012. 2012, hmm. plat ganjil. Alamat SNK daerah Selatan alamat ya. Selatan, ya betul. Ini plat hidup mati inilah. Pajaknya habis. habis 2022 bareng kaleng itu. Oh, hmm. berarti hitungannya setahun ya? Setahun. Hmm. Setahun. Kondisi overall masih cukup layak dan ya. masih bagus. Hmm. Berapa nih dah harganya? Dah, ini harganya empat juta tiga ratus. juta tiga masih bisa nego. bisa gue yang sedikit, masih bisa sedikit. Ah. karena udah enggak ngambil untung banyak ya. Enggak, ya. <laughs> Di udah ini terkenal rata-rata yang beli pedagang, pedagang semua rata-rata, hmm. tapi hmm. tidak menutup kemungkinan teman-teman yang mau beli harganya bisa ini ada ya. Kalau pemakaian beli, harganya sama. Sama, dikasih sama, dikasih sama. Hmm. Itu garansi udah, loh. Nah, ya. Makanya, teman-teman jangan skip-skip, teman nah, Harga terlalu. pun di status saya kasih harga. Hmm. Garansi hmm. dari udah yang belinya pedagang atau yang belinya buat pakai sendiri, teman-teman. Hmm. Harganya insyaallah disamain, ya udah. Hmm. Oh, tuh okay. pedagang tuh yang lagi ngecek. Nah, oh, tuh pedagang baru baru ini pedagang nih yang beli dagang itu, baru nah, datang. ngambil satu, dua dah. Itu, dah. itu lagi ngecek itu. Oh, terus ambil satu dia. Ya, satu cocok lagi, ambil lagi. Dagang-dagang oh, ya, di mana, Om? Di Disan. Di Disan. Oh, sama-sama, nah, Bos. Ya. Oh. Oh. Di rumah. Di rumah juga. Nah, teman-teman, nah, nah. ini kebetulan beliau ini showroom juga ya. ya. Belinya di Uda loh. Iya. Iya. Oh. Lagi lagi. Nah, <laughs> yang penting berkah ya. Amin. Betul. Beli lagi juga. Dua-dua lagi ada ya. Nah ya teman-teman percayakan, hmm. insya Allah ini bukan settingan loh. Ya. Ini bener-bener kebetulan real. lagi datang. Juga. lagi datang, hmm. datang Tadi diantelepon cuma saya enggak nggak bisa angkat karena dia lagi di review juga. Bener, bener-bener. Nah ini hmm. ada lagi nih dah. Hmm -hmm. Yamaha apa nih dah? Yamaha Vino. Yamaha Vino. Yamaha 2014. 2014. Hmm. Plat ganjil, alamatnya Bogor. Kota oh, apa? Kabupaten. Kabupaten. Kabupaten perorangan ya ya? Ya perorangan. Pajaknya Banyaknya Januari satu kali Satu kali Satu kali Bener Berarti masih baguslah Masih yeah. lumayan ya yeah. Harga berapa nih dah Harganya 5700 5700 Masih tahun, bisa kurang Tahun 2000 2014. 2014, teman-teman, ah. 5 juta 700 masih bisa kurang. Ya. Wow, harganya rekomendasi kan? Benar-benar nih. Pasaran berapa dah kalau di luar? Pasaran ini? pajak hidup 7 juta. 7 jutaan pajak ya. hidup. Pajak hidup. Udah jual 5,7. Eh, 5,7 bisa 7 ,7. digoyang. Masih begini. bisa digoyang lagi teman-teman. <laughs> Oke ini dah, ini ada Panida, ya. Vario. Vario. Vario Panida. Vario karbu. Karburator. 2010. 2010. Ya. Uh. Ini daerah pajaknya Bogor Kota, Bogor Kota, Bogor Kota, ah. perorangan ya dah. November hmm. 2020 pajaknya udah mati makalengnya ya. Iya. Hmm. Ini mati berapa tahun dah? Mati sekitar empat tahun. Empat tahun. Ah. Nilai pajaknya berapa dah? Nilai pajaknya kalau nggak salah satu juta lebih dah. Satu juta, juta lebih. Lah. Untuk empat tahun. Ah. Nah teman-teman untuk empat hmm. tahun satu juta lebihan. Hmm. harga berapa dah? harganya di angka 4.300 4.300.000 2010. Ya, 2010. 2010. Tuh, harganya bagus kan. Ya. <laughs> Tambah pajak jadi 5 jutaan. Pasang di luar berapa dah? Pasaran di luar sekarang di atas enam juta. Di atas enam juta, ya. udah pasti di atas enam juta. Hidup. Dia pasti di atas enam juta. Yakin Pajar hidup, yakin dicek aja, dicek aja ya. ya? Wah, wow. <laughs> di sini udah jual lima jutaan, masih <laughs> bisa nego. Bisa dicek di market plus, bisa. Walaikumsalam. Oh, boleh bener lagi, lebih giga, kan benar, benar, luar biasa. Ya. Rekomendasi ini ada motor apa nih? Dah, hmm, mio GT mio Sol GT. mio soul, hmm. mio soul GT Tahun 2012. 2012. Hmm. Platnya pajak 2022. Itu. Sama hmm. karang juga ya mati ya. Hmm. Uh, ini berapa tahun dah? Pajaknya hmm. 2021 nggak salah siapa. 2 20 tahun Pajaknya 2020, 2020 berarti hmm. sekitar 3 tahunan ya. Iya sekitar itu. 3 tahunan teman-teman hmm. plus kaleng. Ini Bogor Kota. Plat genap. Hmm. Ini atas sama perorangan ya dah? Iya. Berapa duit 5 juta 200. 5 juta 200. Ya. Tahun 2000? Tahun 2012. 2012. 2012. Masih nego. Masih nego. 5 juta bisa 200, diko, ya? masih bisa nego. Ah, oh, teman-teman. Ya. Harganya -teman, rekomendasi. Nah, ini ada bit Beat. Beat Street 2019. 2016. Hmm. Plat B, alamatnya di Depok eh apa di mana? Bay, Bekasi. Bekasi. Hmm. Bulan 3 hidup nih. Pajak mati. Pajak mati. 2000 berapa ya 2021 gak salah 2021 Pajaknya. nilai pajak berapa dah kira-kira sekitar 1 juta 200 1,2 ya. udah nah. udah pasti hidup nih hidup udah pasti hidup ya, sama nembak KTP satu setengah dah satu an hmm. ya nah ini kondisi bagus banget loh teman-teman hmm. ini harga berapa dah kalau yang begini biasanya ngambil daerah ya enggak hmm. dihitung pajak biasanya kita buangnya ke daerah itu masuk di angka 12 juta Dua ribu sembilan juta, 2019 ribu oh, sembilan juta, 12 juta. Oh, daerah itu ngambil daerah, dia enggak ngitung pajak lagi, bilang ngitung pajak lagi. Nah. Kalau di sini, rata, rata dah. Kalau di sini pajak hidup apa gimana? Iya, daerah sini pajak hidup. Kalau 2019 itu ya 13 juta, tiga belas juta. Ya. Oh, tapi kalau daerah itu dia enggak ngitung pajak, gak ngitung pajak. Nah. Nah, nah, udah jual berapa? sebelas juta delapan ratus juta delapan tahun dua ribu dua ribu sembilan juta delapan ratus mati sekali ya eh, bukan tiga kali tiga kali ya itu hanya satu juta dua ratusan kalau dia masih rekomendasi masih kena hmm. ya teman teman ya, karena tuh. memang untuk jual motor ini untungnya nggak terlalu gede ya udah ambil ya tidak yang penting bisa ngebul beer pagi- pagi hahaha benar benar benar buat nyambung hidup Iyi. ya iya. pak ya aduh penting mas, iya, iya, mas, iya, iya. bisa masak nasi di Magicom lah benar Untung tipis, tipis tapi lancar ya, nah gitu. Nah, nah, itu. Nice. nah alhamdulillah, lancar, tipis, sering ah. Nah, itu Kalau sering juga percuma. Cuma oh, uh, iya. udah tipis, tapi jarang kan Jarang nah, benar, gitu kita nyari seringnya betul, <laughs> nyari kuantitas, sama ya. kualitas. Nah, ini apa lagi nih? Dah 2018 ribu delapan belas, dua echo dua pajak hidup, plat ya. Bogor, hmm. Bogornya kota Pak Bogor, kabupaten kabupaten ya. pajaknya mehidup hidup pajak ya. hidup ya. Wow, motornya bagus loh ini. 2018. 2018. Berapa dah? Harganya 12 juta. 12 juta. Bisa digoyang. Bisa digoyang. Untuk teman-teman, 12 juta masih hmm. bisa digoyang. Pajak hidup. Pajak hidup, teman-teman. Ya. Pokoknya jadi skip-skip. Banyak stok motor nih yang harganya beragam, mungkin motor-motor tersebut yang teman-teman incar. Ya, ya udah ya. Ini nego ya dah ya. Masih masih, bisa, masih bisa penurunan. Masih bisa penurunan. Insya Allah harganya hmm. rekomendasi karena ya. udah juga ngambil enggak gede. Ya. <laughs> nah, ini dah Beatpop Beatpop yang duduk kata orang Beatpop Beatpop. Tahun ah. oh, berapa nih dah? Tahun 2016 pajak hidup. 2016 pajak hidup. Hmm. Wow, Wow. F F bagus. Kota. F kota. Hmm. Pajaknya hidup ya. Pajak hidup. Maret 2023. Kaleng panjang, panjang 2016. Berapa duit? Tidak, delapan juta setengah. juta ya. tahun dua ribu wow, masih goyang, masih goyang, masih bisa digoyang. goyang-goyang dikit, -goyang bisa paling cuman <laughs> ya, ganti oli doang ya. daya ya, tinggal pakai mesin bagus, ganti itu. oli mungkin ban-ban masih tebel semuanya. Sih. Paling ya minor, minor lah ini ya, dananya enggak terlalu serpius ringan. Ada service ringan, oke, okay, ini ada hmm. lagi nih dah ya. Ini motor apa nih dah? Beat Eko juga. Beat Eko tahun 2017. 2017. Ah. Plat ganjil daerah Jakarta Depok ya. Iya. Depok. Hmm. Platnya hidup? Pajak. Mati. Mati. Kaleng mati. Kaleng mati bulan Juli. Hmm. ya yeah. Berap, uh, berapa berapa kali mati nih? Matinya sekitar berapa kali gak ya Empat kali. Hmm. Nominal pajak kira-kira? Ini kalau sama kayak tadi kita tidak ngitung nominal pajak. Ah. Ini makanan daerah ini biasanya. Oh makanan daerah banyak banget kita buka di angka sepuluh juta sepuluh juta hmm. 2018 2017 2017 belas yeah. dua sorry dua ribu tujuh bit bit Eko bit Eko yeah. dia yang udah idling start bukan? belum eh? idling belum ah, 2017. 2016. 2016. Start. ya idling start belum belum dua ribu iya iya benar benar benar benar masih hmm. bisa nego masih goyang dikit. Masih goyang dikit hmm. karena pajaknya. Ya, tidak jauh goyang jauh jauh, dikit ya. Benar. <laughs> oke oke. Nah ini ada Miojiti. Miojiti dua ribu empat belas. Dua oh, Pajak dua ribu kaleng dua Oh, 25. oh hmm, kaleng iya iya. Edo. Alamat SNK daerah Tangerang ya. Daerah Tangerang ya. Tangerang Tangerang Kota. Kota. Apal -apal <laughs> pajaknya hidup ya. pajak mati, oh, pajak mati. 2021 hmm. berarti sekitar dua tahun lah. Tahun. 2021. Dua dua dua, dua oh, ya benar. Dua tahun dua ribu dua Benar benar. Nah ini berapa dita? Ini harganya 6 juta dua ratus. juta dua Nego. Nego, Ya. Ini tahun dua 14 empat nah, Teman teman ya murah loh. Hmm. Ini segitu masih bisa dinego. Masih, masih goyang masih jauh. Harga showroom masih jauh ya. Nah insyaallah Allah, teman-teman heeh, usah yang udah jual masih di bawah harga pasaran Insyaallah heeh, heeh, heeh, insyaallah. heeh, nah, heeh, juga heeh, ya heeh, heeh, tahun heeh, heeh, tahun heeh, heeh, heeh, heeh, heeh, kota-kota untuk kota. pajaknya heeh, heeh, heeh, kota Pajaknya ini udah emang nggak ngitung pajak lagi. Nggak ngitung pajak, jual motor sudah lengkap. Soalnya enak, oh, joss Pajak mati dua ribu. Berapa kali? Matinya nggak usah dihitung lama. Lama, nah, oh, tidak jual pajak. Tidak jual pajak, <laughs> oh, oh, Kendaraan ini. Mobil motor lengkap. <laughs> Harganya berapa, dah? Harganya tiga juta delapan ratus. Tiga juta delapan ratus. Motor Orion ini. Motor Orion ya, joss tinggal pakai Oh iya, iya, iya, iya. Masih Diego dah. Goyang Pak, sih, sih, sih, sih, teman teman sih, sih, sih, sih, sih, sih, kita habisin angkanya di sini nanti dinego lagi, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, yang sih, sih, sih, sih, sih, sih, sih, nah bener sih, sih, sih, iya iya iya sih, sih, tiga juta delapan ratus tiga juta delapan ratus bisa digoyang-goyangkan bisa digoyang, digoyang benar-benar ya teman-teman rekomendasi hmm. ya hmm. kalau boleh tahu bocoran ini pajaknya berapa kali dah pajaknya ada lima enam tujuh ya dua ribu sebelas sudah lama banget sudah sebelas tahun ya sebelas hmm. tahun itu taruhlah dua jutaan hmm. lah ya ada dua jutaan. lebih ada sekitar itu lebih kurang oh. ada bit viral itu bit, bit viral, viral ya? ya oh ini bit viral bit apa? itu oleh bit karbu tuh viral ya oh bit ah. karbu tuh viral ya, ya viral, oh ya. justru malah banyak yang dijemput banyak peminatnya itu oh iya yeah, iya yeah. tahun berapa nida dua ribu sebelas dua ribu sebelas pajaknya pajak itu panjang pajak itu panjang bulan ya. agustus iya Oh. paling panjang dua enam alamat snk daerah bogor ya bogor, Pantai, bogor kota kabupaten bogor kota oh. eh, n kota kota hmm. oh bogor kota perorangan ada, ya da ya Motor ini si sekilas masih cukup layak dan mm. masih cukup rekomendasi. Ban-ban masih tebal, bodi jadi masih cukup garing ya teman-teman. Mm. Kalau saya lihat sih, paling dan minor aja. Mm. Harga berapa? Dah? Itu harganya 7 juta. 7 juta, dua masih bisa, masih bisa goyang. goyang ya. Pajak hidup ya semua ya. Pajak hidup. Iya teman-teman, pr-nya teman dan PR dan sedikit minor-minor karena iya. pajak udah hidup. 7 juta tujuh juta, yang dikit bisa. yang dikit, hmm. yang penting ada lebihnya ya. Dan. Ya. Ah, ini nah ini ada mio eh Honda beat, beat, motor Beat. beat juga, sama main ini enggak? 2013. Nah, Beda. Gak? Ini itu oh. karbu ini injeksi. Ini injeksi. Mm -hmm. 2013. Ya. Pajaknya bulan 11 hidup mati. Pajaknya 2021. 2021. Mm -hmm. kalinya hidup. Dua tahun ya. Mm -hmm. Dua tahun, dua tahun paling tiga ratusan mm -hmm. tahun ya, sekitar enam an hmm. berarti 300-an satu ya. tahunnya nih hmm. pajaknya. Oh lumayan ya. Hmm. Ini tahun 2013 2013 Dur 2013 ya. berplat ganjil teman-teman, alamat Depok. Warna ah, tangsel itu. Oh ah hmm. tangsel. Oh tangsel. Hmm. Uh, PR nya ban-ban dikit nih. Ya. wajarlah kalau ban-ban depan doang, ban belakang hmm. masih cukup bagus. Motornya, SARA ini masih bagus. berapa duit nih? Harganya sudah terdp Pak. Oh, sudah hmm, dijual sudah, oh. sudah terdype, pedagang juga laku. Berapa dah bocor? Anda enam juta dua ratus, enam juta dua ratus dua pajak 2021 ribu Pajak dua dibayar 6 juta 200 200 Dua Pasaran ya. sih. Kalau menurut saya masih tujuh juta lebih. hidup ya? sekarang. Kalau ke Tengan dong di atas 8 Oh, udah delapan ya? ya benar dah. Orang ngeteng ya, uh. ah pemakai itu udah atas delapan. Udah yeah. atas orang jual rata-rata. Hmm. Di sini udah cuma jual 6 juta. 6 juta 200-200 Dua pajak habis 600 ya. Ya sekitar untung itu. Untung banyak. Untung banyak. Ah bener bener. <laughs> Waduh subhanallah Pokoknya Waduh. kalau dapatnya berapa ada untung jual. udah pokoknya teman-teman uh. seperti apa yang saya bilang bener-bener Insyaallah harganya rekomendasi banget sama Uda Derry Amin amin. Nah amin ya ulah <laughs> beralamin. Nah ini udah mio apa nih dah. Mio GT 2000 2014 dua motornya masih bagus orisinilan hmm. juga ya kira-kira hmm. ya 2014 ribu minor, minor lah dikit lah hmm. pajaknya di bulan 10 hidup mati pajak sembilan mati kaling mati. mati berapa tahun dah 2018 mati 2018, 2018. 2019 2019 kira-kira bisa pada udah bapak itu yang mau yang tadi oh udah di DP hmm. juga nih udah dibayar udah peminat udah ada uh oh, yang tadi bapak tadi yang kita ngobrol barusan iya betul. itu pedagang itu oh, dia masih lagi nunggu kita dulu oh, oh. pedagang mana dah <laughs> ah pedagang daerah Bogor Bogor yang beli bukan orang jauh ya. ya orang deket ya udah cocok tadi udah cocok ya tinggal ngecek lagi Udah ya, cocok dia nungguin kita teman-teman ya. ini close nih teman Kelas. berapa duit kita udah bocoran ini tadi jadi empat juta lima ratus empat juta lima ratus dibayar harga jadi. udah harga jadi hmm. Pedagang beli baju tadi ratus teman-teman beli sama harganya pokoknya rekomendasi hmm. banget. Nah ini Honda, ah, jenio, jenio, ya. tahun 2000, 2020, 2020, lag <gat> genap daerah hmm. Depok ya, hmm. Depok, pajaknya itu mati nih, pajak 2021, pajak 2021 ya, setahun ya, yang panjang 2025, hmm. Oh berarti hitungannya dua tahun dong, no? ya. dua tahun. Hmm. Berapa dah harganya? Harganya 12 juta 200. 12 juta 200. Masih Tahun, Tahun 2020. 20. 20. Nah, berapa 12 juta 200. juta. <laughs> Pasaran 14 jutaan. <laughs> 14 jutaan benar-benar bener benar iya. ya, teman teman hmm. lihat marketplace deh, harganya iya. berapa? Enggak, 14-an. Hmm. Dia atas 13 banyak. Terus udah jual nah. berapa? Tonton merinding beda sistinya. Nah, luar biasa <laughs> lo Ih, benar-benar iya. bodornya bagus. Bagus, bagus, bagus. Masih Tinggal lah. pajak doangnya deh PR pajak, oh, ya. ada rekon dikit ada. Oh iya iya wajar minor Wah. itu mah minor sedikit. sini ya. Nah, udah kita hmm. mulai yang ujung dulu ya. Ya ujung. Ini motor apa Nida? Beat Street Pak. Beat Street. Dua ribu tujuh belas. Beat Street. Dua ribu tujuh belas. Tujuh belas. Dua ribu tujuh belas. Warna hitam. Pajaknya bulan Agus usah hidup nih. ya hidup panjang. Bogor Kota. Hmm. Oh, perorangan ya dah. Perorangan. mobilnya motornya bagus nih. Ban-ban terbel. Ya. Body masih orisinil ya. Masih hmm. bagus ya. Belum ada yang diganti-ganti ya. Berapa dah harganya? Sebelas juta ya, Tahun dua ribu. Tujuh pajak panjang. Tujuh pajak panjang. Deskripsi. Uh. Tadi berapa harganya? Sebelas juta delapan Yang itu tadi 12 juta yang yang tadi tuh ya dengan ya, ya, daerah sama Mas? lah Aduh bedanya pajak hidup panjang pajak hidup nah, nah, teman-teman rekomendasi harga masih bisa nego ya masih goyang masih goyang masih luar biasa nah ini hmm. dah spesi nah. anu spesi ini pajaknya bulan Juni mati enggak mati 2021 kali 2023 motor 2013 udah injeksi sudah injeksi plat hmm. genap perorangan ini Jakarta Pusat ya betul berapa duit nih harga, harga harganya 6 juta 200 6 juta 200 betul. Pasaran berapa dah? Pasaran ya. 7 juta ada kayak 7 juta hmm, ada. Iya. Hmm. Itu orang buka di atas 7 sih. Ya 7 hmm. rata -rata ya rata-rata ya. Iya iya iya iya. Tapi banyak sih masih dia... goyang harga masih Harga goyang. masih bisa goyang nah, ya. Bisa Pokoknya teman-teman harga yang nah, udah goyang -goyang tawarkan, bisa masih bisa dinego. Mau oh, buru-buru? Ya, ntar ya. Nih Vario. Lu keluarin aja nggak apa-apa. Nah, ini dah. Nah. Ini motor Honda Beat. Honda Beat. Beta tahun 2018. 2018. Mm -hmm. Pajaknya di bulan Februari 2022. Itu, 2022. 2022. sekali doang deh ya. Ya. Plat kabupaten ya. Ya. Kabupaten. Mm -hmm. Motornya bagus juga nih teman-teman. Ban-ban masih cukup tebal. Mm -hmm. body Bodi-bodi masih enak dilihat, masih bagus. Berapa dah harganya? Harganya 11 juta 300. 11 juta 300. Ya, pajak satu kali. Pajak sekali. Mm -hmm. Tahun 2018. 18.000 lah. Milih ya. Hmm. pasaran berapa dah kira-kira pasaran dah? ya dua atas dua belas lah dua belas jutaan ya ini 11. udah bayar eh udah jual sebelas tiga sebelas tiga masih nego ya kurang bensin nih ah. kurang bensin ah. <laughs> itu vario oh vario ah. ah ini vario nih dah tahun berapa nih dah dua ribu sembilan belas dua ribu sembilan belas ya betul wow vario bagus banget hmm. nih seneng lihatnya ya. 2000 2019 vario 125 cc udah 125 emblem ya cc. Hmm. Udah emblem. 20, udah 2019 emblem. tuh udah emblem oh. kalau yang 2018 belum emblem oh. emblem biasanya di vario 150 150 Kalo 2019 sudah ada yang emblem ada emblem ini yang, yang udah emblem yang emblem. udah emblemnya dengan stop udah dengan stop emblem oh berarti Kalo yang ya stop, yang tipe tertinggi tipe tertinggi hmm, oh. 125 Blot Bogor hmm. Kabupaten. Ya, betul. Pajaknya loh. hidup mati. Pajaknya kelewat 2020? 2020 tahun. Am, jalan 3 ya jalan tiga. Jalan tiga hmm. tiga tahun teman-teman. Hmm. Berapa dah harga ada? 14 juta 700. 14 juta 700 bisa digoyang. Ya. Bisa. 2019. 2019. Ui 14 jutaan ya? 40, ya. Murah loh. Harga baru berapa dah? harga baru, harga baru Pak, bekas, kalau barunya berapa? Baru di atas 20 puluh lah. Dua Harga uh, bekasnya? Bekas kalau pajak hidup standar orang 2019 ya 17 juta. Tujuh juta. Hmm. Udah jual cuman. Empat belas tujuh. Empat Ya. Enam belas. Enam belas. pajak. paling ya empat paling tambah pajak. Ya 15 an paling. Lima belas Lima lah. Oh. Hmm harga jual rata-rata orangnya 17 tujuh belas, tujuh palingnya. Di atas 16 jarang, di bawah 16 belas ada. Jarang di bawah enggak 16 belas, oh. di atas tujuh, di, di atas enam belas, ya. Dua ribu sembilan Tuh teman-teman ya, hmm. versi dari hmm. harga pasaran ya. di sekitaran Jabodetabek ya. Oke dah, selanjutnya, ya. mm -hmm. next. No. Ini motor apa nih dah? Ini enggak Oh ini, oh ini, uh, ini, ini, oh jamar ya, kelewat oh, ini. Ini ya. motor apa nih? Beat FI 2013, pajaknya 2000 20 kalengnya 2023. Oke. Okay. Harganya 6.500. 6.500. Hmm. Kalau bayar pajak berapa bayarin pajak berapa ya sekitar 1 juta ada satu juta lebih ada? Hmm, ya, 20. oh, tahun 2000? 2013. 2013. Kalengnya panjang. Ya. Kaleng panjang ya hmm. 2023 ya. Hmm. Harga udah 6.500. 6.500. Hmm. 2013. Hmm masih cukup murah ya lumayan luar biasa ya dan dan, -dan jok aja nih diganti paling berapa dua ratus pego oh, palingnya jok mah murah pak empat puluh ribu empat puluh dapat kulit oh, jok bandul masih tebel loh masih bagus <laughs> iya. paling teman teman beliin ini aja hmm, nih kaca spion sama ganti oli ya. ada ya sama pajak deh hmm, pajaknya pajak. udah dibilangin tadi ya harganya terus pasaran pajak hidup udah atas 8 juta pasaran hidup delapan juta iya hmm. Kalau orang jual standar kita jual ke pemakai ya 8 jutaan. 8 jutaan. Ya 2013. 2013 belas, juta ya, benar. Di atas 8 juta. Di atas juta. Pencairan aja kadang kemarin dicairin 8 juta pencairan. Orang oh. beli nih. Oh. Uh. Konsumen beli. Yeah. Saya mau langsung cairin aja sendiri. Cair 8 juta. Dia beli 7 juta ke saya. Oh. Dia dapat lagi duit 1 juta. 1 juta. Yeah. Beli cuma 7 juta. 7 juta. Uh, oh. ya. Kemarin ada juga yang kayak gitu. Dia pencairan sendiri. Uh. <laughs> paling dia Dia cairin ini. 8 juta. Dia beli ke sini cuma 7 juta, benar. dapat motor, dapat duit, benar, benar, benar. <laughs> Enak kan, luar biasa. <laughs> tapi udah jual cash kreditnya dah. Nah, kalau saya jual cash, cash cuma ya? kalau dia ngeredet itu pencairan dari uh, operasi apa leasing. Oh... nanti operasi atau leasing yang bayar saya gitu. Oh iya, iya, tapi kemarin full itu pencairan. Oh, iya? operasi dicairin 8 juta. 8 juta. saya cuma ngejual 7 juta. Tujuh juta, berarti masuk kauda, juta Masuk kantong dia, 8 juta, uh. langsung balik sejutanya sejuta saya kembalikan. Oh. Nah, ya emang di depan dia bayarnya. Iya, <laughs> iya, iya. teman-teman rekomendasi ya. Ini curhatan dari Uda loh. Ya. Insyaallah Uda ini orangnya fair ah. banget loh, bener-bener subhanallah. Jalan-jalan ketemu pedagang kayak begini nih. Ah, pokoknya kalau ada yang begini hmm. harus dilestarikan. <laughs> jangan dipunahkan. <laughs> iya, benar-benar <laughs> jadi punahkan. Karena ini benar-benar <laughs> rekomendasi, insyaallah se tapi enggak ada loh harga yang kayak begini loh di Uda. Oke dan nah, ini selanjutnya dah. Hmm. Ini tahun Honda? Oh, Honda Scoopy 2021, 2021. ya. Honda Scoopy 2021 terbaru hmm. ya dai ya. tuh. Nah ini teman-teman pajak pa hidup. Pajak hidup bulan empat hmm, April. Blange Depok ya. Depok hmm. ya bener alamatnya Depok perorangan ya dai ya. Berplat ganjil warna hitam striping hmm. merah. Berarti kilometernya masih rendah ya dai 2021 masih hmm. ini ya. Pajak Belum. hidup berarti udah tinggal gereng aja pakai ini ya. Pak. Nah, tinggal pakai, tinggal pakai. Hmm. berapa dah harganya dah delapan belas juta tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus pasaran dua puluh juta pasaran dua puluh juta ya. orang jual 20 puluh juta cek aja pasaran. bekasnya cek aja dua ribu dua satu ya betul dua hmm. juta orang buka pasaran udah jual delapan belas delapan belas juta tujuh ratus banyak yang nanya lo udah sama saya di di, di kolom komentar ini hmm. motor yang udah jual nih motor lelangan apa bukan bukan perorangan semua perorangan semua saya semua. tidak pernah ngambil lelangan Enggak pernah ngambil Gak lelang pernah Ya teman-teman terjawab sudah mm -hmm. motor stok-stok udah ini mm -hmm. motor asli perorangan. Perorangan. Udah belinya langsung di perorangan. Pemilik langsung. Pemilik langsung. Gitu ya teman-teman. Jadi insya Allah di sini nggak ada yang lelangan atau mm. penggelapan ya. Nggak ada. Karena Tidak udah pernah. menjaminkan kalau apabila BPKB nya terdapat masalah, bermasalah, pulangin aja. Pulangin uangnya dikembalikan ya. tanpa dipotong sepeser pun teman-teman. Tidak mau merugikan konsumen. Betul. Luar biasa. Ya. Ini yang harus dilestarikan. Oh iya iya iya iya iya. Nah, ini udah mau izin ini. Hmm. Honda Beat Strip juga. Beat 2017. Beat Strip 2017. Hmm. Oh, ya. oh, lagi banyak Honda Beat Strip hmm. ya. ya. Tapi pasaran mobil motor gini bagus ya? Oh, bagus. bagus. Bagus. Oh. Hmm. Ini udah terjual? Oh, nah, terjual. Itu bayar full lagi ya, Mas. Oh, udah di Payful. Ya, sama Atau showroom. Showroom yang ya. ndak yang beli. Iya. Mau Honda harga berapa dah? 11 juta tiga ratus lima puluh dibayar dia sebelas juta ya. tiga ratus lima puluh turun bayar pajak hidup dah pajak panjang pajak udah hidup nih ya uh oh, pajak bulan empat loh teman teman hmm. alamat Bogor Kota eh Bogor Kabupaten Bogor Bukaten. bukan ini Sukabumi nih. Sukabumi ya. oh Bogor Sukabumi udah dibayar sebelas juta tiga ratus lima puluh pasaran Runker jual berapa pasaran jual berapa pasaran jual ya dua belas dua belas dua belas tapi nggak ada yang sebelas rata rata ya enggak ada Enggak ada yang kalau ini kan lebih mahal daripada bibit bid Eko kayak gitu oh. lebih pilih ke sini orang lebih cepat laku yang begini iya ya karena Peminannya memang motornya tampilannya lebih bagus ya, ya. bagus lebih ya. kekinian lah teman-teman lebih muda tampilannya ya. seperti anak muda nah oh, strip lagi iya hmm. ini 2018 lagi 2018 berarti di bawah ini ya ya di bawah ini oh di atas ini oh di sini ini kan 2017 itu 18 oh, 18 oh iya, iya bener, ya benar ya <laughs> Hmm. kalau saya lihat, setangnya membayangkan <laughs> sama motor jago ya Iya. Yeah. <laughs> nah ini plat F pajar 2021 itu mati 2 tahun iya yeah. hmm, iya iya Bogor Kota ya eh Kabupaten, Bogor, Kabupaten. plat genap perorangan hmm. ya dah perorangan ban-ban ya PRnya enggak banyak hmm. ya cuma yeah. sedikit lecet-lecet hmm. motornya masih bagus masih cukup layak paling ganti ini doang ganti sarung jok yang kata udah bilang empat puluh ribu iya. <laughs> ini berapa dah sebelas juta lima ratus sebelas juta lima hmm. ratus tahun dua ribu delapan belas biasa orang daerah juga yang ngambil iya, iya. ini dua ribu tujuh belas sih dua ribu delapan belas bedanya ini udah ada 500. yang mau maju juga ini yang oh, mau maju uh, juga cuman belum ada kata kesan saya sambil nunggu dulu no hmm. ini udah jual sebelas juta lima ratus lima ratus masih bisa nego hmm, bisa gue ya, ya. teman teman udah pokoknya langsung telepon udah <laughs> <laughs> langsung berkes <mumpus. laughs> <Yeah>. aduh karena <laughs> Hmm. aduh harganya benar-benar rekomendasi Nah ini tahun New 2020 bit. Oh bit, bit juga. Bit new. Bit new 2020. Ya. Hmm, 2020 genap, hidup. Bogornya Bogor Kabupaten. ya Buatnya hidup bulan panjang itu sampai Maret. bulan tiga, 2023. Maret Kaling 2023. panjang 2025. Iya iya nah, benar benar. Harganya? Iya. 14 juta 200. 14 juta 200. Ya. Uh, 14 juta 200 tahun 2020. 2020 Wey, new ya. Manya new ya. benar benar. Nah. Ih ini mah udah tinggal ngecat ulang aja sedikit nih di sepanjang ya. dikit ya. Eh tapi nggak bekas nabrak gede ya. Motornya bagus-bagus lah teman-teman. Di sini dia udah nggak ada yang stok yang bekas nabrak fatal nggak ada ya, Udah nggak beli ya. Barang-barang gak diambil lah. berani kita ya, bener-bener. Pokoknya udah di sini jaminan loh teman-teman. Motornya nggak ada bekas laka yang serius ya. Ya kalau baret ada dikit ya pasti. ada. barat pasti ada. Karena motor ya pakaian, udah kayak sepeda. Hmm. Tadi harga berapa? 14 juta 200. 14 200. Pasaran berapa dah? Pasaran. Hmm. Ya di atas itu paling delapan sampai 15 juta sih. 15 juta. Jadi, ah. Iya. Oh. 14 sampai 15. Nah, Tapi ini, ini kami sih bisa kita goyang ah. Masih bisa goyang. Ya. Hmm. Nah, teman-teman, angka hmm. tersebut masih bisa dinegoin sama udah dari nah. Oke, selanjutnya dah. Nah, ini dah. Ah, ah, ya. Mio uh, Yamaha Gear Yamaha Gear 2021 2021 aja hidup pelajak bulan Februari ya hmm, Bogornya Bogor kota Kabupaten, Kabupaten. Kabupaten. Ya. perorangan Motornya iya, ya. masih bagus banget nih hmm. seger banget nih ya berapa dah 12 juta 500 12 juta 500 ya, motor 2021 tahun 2021 ya, betul. 12 juta 500 12 500 pasaran berapa dah pasaran 13 lebih tiga belas lebih, tiga ya, belas hmm. coba aja. Cek. bahkan ada yang 14 kali ya? ada. orang buka harga ya? dua udah jual dua belas? lima, dua belas lima masih ada <laughs> terlaluan. tapi goyang jauh banyak banyak ya. aduh. <laughs> sisain buat saya dikit. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. aduh, harganya luar biasa. pokok tangan lah pokoknya. nah ini motor Honda, cek dua ribu Eh, Pcex 2018 pajak of 2021 udah ter udah ditepul udah ditransfer pul oh. aku 21 juta pedagang pemakai pedagang dong pedagang lo ah, teman-teman yang bayar 21 juta si eh, bayar ya 21 juta 21 juta ya. oh, yang bayar pedagang teman-teman hmm. nggak -teman berani beli ini tahun 2021 lo ya betul wih 20 juta. 21, juta 21 juta 21 juta pasaran masih kenceng ya dah 258 2324 2324 Karena Honda ya, ya Nah, ini Yamaha. Headmack. Headmack tahun 2018. 2018. Pajak panjang. Pajak Pbuan November. 11, 11 2023. 11 2023. Wah, nomornya ribu. Ribu. nomor cantik, maha. Nomor cantik. Tangerang ya? Tangerang. V, Tangerang, Tangerang Tangerang Kota. Wow, apa ketangrang tangerang loh teman-teman lo. Di sini bebas, ya, banyak ya. loh Pajaknya, eh, no panjang, panjang panjang, panjang banget. Panjang. Nah, ini harga berapa dah? Harganya 20 juta 700. 20 juta 700. Bisa digoyang? 20 juta 700 masih bisa digoyang. Bisa goyang di, Tahun bisa. 2000? 2018. 2018. Pajak panjang ya. 20 juta. 20 juta 700. 700 hmm. masih bisa nego. Mas, goyang-goyang bisa. Luar biasa, motornya bener-bener enggak -bener... ada. Anda nih ya? Enggak, tinggal pakai Tinggal pakai doang Tidak ya? Bagus tiba -tiba loh. Ada ya, teman-teman, ya udah nomornya bagus, cantik. Mm -hmm. Body motornya masih bagus, mulus. Mesinnya juga kayaknya enggak ada. Oh, masalah. bagus. Paling ganti oli doang, ya? Yang harus direkon mesin enggak ada. Nggak ada. Nggak Yakin ada. dah? Yakin? Oh, siap jos. Oh, uh, siap jos, teman-teman. Gak khawatir ya. <laughs> udah, <laughs> udah, inspeksi <laughs> Untuk kondisi unitnya, <laughs> maupun mesinnya. <laughs> Dah ada nah, yang mau ditanyain kira-kira iya, lah sebelum apa. kita tutup hmm. ada lagi kira-kira apa ya enggak ada enggak ada hmm, lagi paling malam masuk lagi Oke okay. hmm. tapi stoknya banyak terus ya, ada ya ada yang terbaru setiap hari, hari masuk keluar, masuk luar masuk keluar. bisa masuk, keluar. masuk berapa dah tadi malam aja masuk masuk 13 unit 13 unit ya malam tadi Subhanallah. keluar keluar tujuh luar tujuh luar tujuh luar sembilan lagi dua nambah lagi dua ya. masuk 13 luar 9 hmm. 7 Ini malam juga ada yang masuk nanti termasuk malam ya hmm, pokoknya setiap hari ada masuk, masuk hari ada masuk luar masuk luar, luar masuk tuh ya. oh, teman-teman ya pokoknya video ini sampai bulan-bulan pun telepon aja nama telepon hmm. udah yang di review bulan kemarin tuh udah habis-habis Udah habis semua habis subuh udah barang baru semua lagi hmm, <laughs> udah nggak ada lagi sama sekali gak ada Wow subhanallah ya teman-teman motor harga di uda ini bener-bener jauh di bawah harga pasaran udah baru kali mau disampaikan hmm. sebelum itu bagaimana ya uh, Ya untuk teman-teman yang mau usaha dagang motor kali ya, apa yeah. yang mau pemakai yang mau memilih-milih motor buat pakaian sendiri ya, silahkan aja datang sini ya. Insyaallah harganya kita kasih harga terbaik lah. Sama, harga terbaik, harga ya. disamakan ya, sama buat dagang sama lagi. Sama. Ya. Kita kasih aja buat pemakai kita kasih harga sama dengan pedagang beli oh. aja. Jaminan sudah ya? Kita, iya kita nge nyari kelebihan siapapun yang beli samain aja. Tuh oh. nah. teman-teman kemarin juga ada di komentar yang nanya. Harganya bisa sama enggak hmm. Nah ini jawabannya ya, juga sama bisa sama ya, ada Sama. Siapapun orang yang beli di sini, siapapun sama. orang yang beli harganya disamain, enggak dibeda-bedain. Nggak ada nih, ada. Kalaupun nanti harganya deal cocok bungkus hmm. bawa pulang. Mau dia bilang itu pemakai, pedagang kita kasih Betul. Harga sama aja. Mau satuan, mau sama. dua tigaan gitu belinya sama, sama aja ya. Eh nah, teman-teman usah khawatir. Oke, bagus banget. Hmm. Ada lagi dah? Ya paling gitu doang Pak. Okay. ya penyampaian dari saya ya, mudah-mudahan aja bisa kembang lagi ya oke okay, mudah-mudahan Amin yeah. nah teman-teman berikut tadi yang telah kita review stok-stok motornya semoga mm. bisa menjadi bahan rekomendasi, rekomendasi dan pertimbangan buat teman-teman yang mau beli kendaraan bermotor kondisi maupun harganya sangat murah dan kondisinya sangat bagus sangat layak pakai dari saya mohon pamit undur diri mohon maaf apabila ada kekurangan saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Salam sukses dari Rosa Auto. Ya. Oke, udah. Terima kasih, ya, dah. Sama-sama, Pak. <laughs>